Kemudahan hari ini aku mau unboxing tiga paket yang aku pesan kemarin. Ini aku akan buka yang pertama. Di sini ada dompet. Kita lepas dari plastiknya. Nih dompetnya tuh kayak gini. Ini tuh bisa buat naro HP, naro ATM, terus ada talinya juga. Naro ATM juga bisa, naro uang juga bisa. Ini tuh bisa dua gaya. Ini gaya yang pertama nih kayak gini nih. Model apa gaya ya? Nah ya, pokoknya bisa kayak gini pokoknya dikasih dua tali gitu kita masukin ya kita coba nih ini kayak yang pertama nih susah nih masukinnya. jadi aku colok aja nih Iya masukin Iya oke okay. nah tinggal diikat gini ujungnya Oke okay. nih ini kayak yang pertama Wih mantul ini yang kedua nih bisa kayak gini kece habis sekarang kita buka paket yang kedua. Di sini aku beli, aku pesan baju oversize gitu. Harganya tuh di bawah 100k. Tapi ini bahannya bagus banget. Di sini aku gak buka, gak terlalu detail. Nah sekarang kita buka paket yang ketiga, buru-buru banget ya. Dikejar deadline soalnya. Oke. Okay. Sekarang kita buka yang ketiga. Di sini aku pesan. Nah, dari bentuknya udah ketahuan ya, ini antara apa make up, apa sepatu ya? Oke okay. ya, tinggal dibuka gini aja, susah banget. Nah, ini aku pesan sepatu, ada ucapan terima kasihnya. Ini kita lepas dari plastiknya ya? Oke okay. ya, buat yang kalian yang pengen pesan, kalian bisa pesan di deskripsi box, udah aku taruh linknya ini ya. Oke, okay. di sepatunya bagus banget.